Selamat datang di PRK Channel. Suster Yulia Adem kini kembali ke Indonesia setelah berkarya di Timor Leste selama 27 tahun dengan didampingi oleh para anggota militer Timor Leste. Mengapa sangat spesial sampai diantar oleh militer Timor Leste ke perbatasan Indonesia? Pada tanggal 24 April 1994, Suster Yulia ADM bersama Suster Karolin ADM sebagai pimpinan komunitas dan Suster Irene ADM memasuki Timor Leste yang pada saat itu masih sebagai Provinsi ke 27 Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1996, komunitas Suster ADM yang bertugas di Los Palos mendapat tambahan personil yakni Suster Hermin ADM. Perjalanan misi ADM yang diantaranya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama kepada anak-anak dan kaum perempuan turut memberikan sumbangan besar untuk kemajuan masyarakat Timur Leste di Los Palos. Selain kegiatan misi pendidikan dan sosial, mereka juga hadir dengan kesaksian iman sebagai biarawati, sehingga menghasilkan banyak buah bagi masyarakat Los Palos, baik sebagai awam maupun sebagai biarawati yang mengikuti jejak hidup mereka. Kehadiran dan kesaksian para suster ADM yang merintis misi di Los Palos telah menghasilkan beberapa suster ADM asli asal Los Palos Timur Leste. Pengembangan sayap dan regenerasi para suster ADM sukses di Los Palos. Perjalanan misi suster ADM di Los Palos banyak mengalami tantangan. Pergolakan politik tahun 1999 turut mewartai misi pelayanan mereka. Los Palos yang letaknya jauh di ujung timur-timur Leste tidak bisa mengungsi ke timur-barat wilayah Indonesia secara mudah. Apalagi sudah terjadi pembantaian oleh milisi kepada beberapa suster, satu orang diakon dan awan lainnya dalam perjalanan dari Los Palos menuju Dili. Sepanjang jalan menuju Dili nampak mengerikan dan mencekam, sehingga hutan Los Palos menjadi tempat nyaman bagi mereka. Dalam situasi yang mencekam, Terpaksa mereka harus mengungsi ke hutan bersama para masyarakat setempat. Misi baru mereka mulai jalankan di hutan, yakni menjadi tukang masak dan menjadi pelayan, baik bagi para pengungsi maupun kepada para tentara gerilyawan Timur Leste. Hidup semuanya menjadi serba sulit, tapi mereka menggunakan semua kemampuan yang ada selama di hutan untuk melayani mereka sampai situasi di kota sudah aman dan kondusif setelah kehadiran tentara keamanan PBB. Para Perintis Misi Suster ADM, ADM satu persatu sudah meninggalkan Timor Leste untuk kembali ke Indonesia karena usia. Kini pada hari Senin 27 September 2021, Suster Yulia Adem Salah satu perintis sebagian terakhir Meninggalkan Timor Leste Setelah komunitas Adem Los Palos Berhasil untuk hidup mandiri Profesiat Suster Anda telah meraih kesuksesan Sampai pulang dengan selamat Kamu telah menjadi simbol Kehadiran orang Indonesia Yang dicintai oleh Masyarakat Timor Leste Sukses untukmu Suster Yulia dan semua komunitas perintis serta kongregasi ADM di Los Palos. Terima kasih banyak atas semua pelayanan dan pengabdian untuk melayani Tuhan, Gereja, Kongregasi, dan umat Timur Leste di Los Palos. Selamat jalan, Tuhan menyertaimu. Sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih kepada umat Los Palos yang telah menjadi sahabat bagi mereka selama menjalankan misi pelayanan. Terima kasih kepada pemerintah Timor Leste yang telah memberi perhatian kepada mereka. Secara khusus terima kasih kepada para petinggi militer Timor Leste yang dengan penuh cinta dan hormat menghantar kembali suster Yulia sampai ke perbatasan Indonesia. Nama Romadh Harek Ben Sabai Miho Tu, Gracias de Deus.